ke Talingapura malah ada di sini um, saya kesasar kakak jadi saya putuskan untuk ke kemaluapati kalau dari Maluapati saya hafal nah. Oh apa bukan karena ada <tuh> Memang ada yang salah dengan kata-kataku Selama ini kita bisa tinggal di Malawapati karena ada Suliwa Karena dia yang punya hubungan dekat dengan Gusti Trabu Iya, tapi yang kakak katakan tadi adalah sikap curiga Bahwa saya memang sengaja selingkuh dengan kakak Suliwan. Itu kamu yang mengatakan, bukan saya Tapi hati kakak bicara begitu Woi! <laughs> aduh aduh ini orang kalau bertemu kok langsung saja bertengkar toh ya. Deh. apa tidak ada pekerjaan lain yang lebih menarik selain bertengkar buat niru saya itu loh saya tidak pernah bertengkar sekalipun dengan Mas Moromondi ya tak ya cuma empat kali loh, loh, loh, loh, loh, loh itu tidak termasuk bertengkar toh, ya, itu kan hanya salah. Salah paham. Salah pengertian dan juga, kan? ya. hai eh, pertengkaran itu selalu diawali karena kesalahpahaman. Iya, dan kecemburuan yang membabi buta. Membabi buta apa? Nah, yang membabi buta seperti kakak? Mengada-ada saja. Cemburuan sudah tetuan ini. Malu dilihat orang, apalagi dilihat kuda. Hmm. Ya. Yang sangat, seluruh tubuhnya sampai berkeringat dan menggigil Apa yang bicarakannya, media ini? Sama sekali beliau tidak bicara sepatah kata pun kadapati dapati. Hanya ungkapan-ungkapan rasa takut lewat wajahnya. Menurut diganti. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita harus menggendang jiwa Gusti Prabu. Mungkin Gusti Prabu melakukan lepas seraga, tapi sukmanya kesasar di alam lain. Tapi ada Prabu sudah biasa melakukan lepas sukma. Uh, amat kurang mengerti Gusti Ratu. Bisa karena kesasar, bisa juga karena wadahnya tertutup sesuatu, sehingga halusnya tidak kembali. Tapi a, a, a, apa yang menyebabkan beliau ketakutan? Ampun, istirahatku, hamba tidak tahu. Menurut hamba, yang penting kita harus segera menemukan alus kisip Prabu lebih dulu hmm. kamu bisa melakukannya Kiganta hamba akan menusahakan dengan segenap kemampuan hamba Gusti tapi hamba harus mempersiapkan segala uber rampainya dan hamba harus dibantu antil hamba Kiganta kami tidak ingin berita ini tersiar. Kalau sampai tersebar, maka kamu akan kami hukum seberat-beratnya. Ampun Gusti Temenggu, Gusti Pati, dan Gusti Ratu, hamba dan antir hamba akan tutup mulut selamanya. Baik, Silakan. Saya dari hutan seribu gunung. Apakah ini sudah masuk daerah alas rangku? Betul. Sanak mencari seseorang. Benar, Saya mau mencari rumah rangku. Dari manakah Sanak tahu nama itu? Dari bapak saya, si Raja Opa. Kamu jangan bohong, saku. Yang kamu sebutkan tadi, Sahabat saya Beliau meninggal 14 tahun Aku tidak salah Memang Bopo sudah meninggal Tapi saya masih sering berhubungan dengan beliau Melalui jasa tanusnya Kalau kamu benar-benar putra si Raja Apa kehebatan Bopo Sehingga mampu menggegerkan dunia persilatan Setahu saya adalah Ramon Obat Sembilan Dewa Benar, benar Kalau begitu Kamu benar-benar putra sahabat saya Siapa namanya? Uh, suliwati nah, Saya empurang yang kamu cari. Mari masuk Iya Silakan dulu Lego rebus, sediakan makanan dan minuman untuk kamu, baik bu. orang itu menyerang betul Bu saya tidak tahu apa kesalahan saya Bu <laughs> biasa anak muda kan selalu ingin gagah-gagahan baru bisa beberapa jurus saja jadi ingin mencoba ilmunya yang masih sedikit itu <laughs> likur dan Rumus tadi menceritakan bahwa kamu pun menguasai ilmu tongkat dan alas rambut Padahal saya sendiri tidak pernah mengajarkan kepada siapapun, kecuali pada murid-muridku. Dari mana kamu mendapatkan ilmu itu? Ah, saya hanya melihat gerakan murid-murid empuk. Kemudian saya mendengunyampu. Ah, kamu menguasai dasiendra semua. Ah, saya murid meniang empu masurah. Asyura memang mewarisi ilmu itu dari Pangeran Suryapati ayahnya sendiri. Uh, uh, sekarang apa yang kamu inginkan dariku semua? Uh, saya mengabdi di Walapati Sekarang ini dudungan saya Gusti Prabu Aunglingdarma kehilangan kesadarannya Bu. Dia seperti orang lingun yang tidak mengenali dirinya sendiri. Bopo menyuruh saya untuk menemui Empu. Katanya Empu pernah mengalami hal yang serupa. Mungkin Empu bisa memberikan nasihat untuk menolong Gusti Prabu. Pengalaman yang paling pahit sepanjang hidup saya. Hampir saya tidak percaya bahwa hal seperti itu pernah menimpa diri saya. Saya hanya merasa seperti ini. Waktu Ayu saya diculik oleh tiga orang wanita. Kenapa kamu dihadapkan kepadaku, Rangroh? Hamba tidak tahu, Gusti. Apa salah hamba? Kamu telah mengacak-ngacak hutan perburuanku, Dan kamu telah membunuh menjahat emas tiaraanku. Hamba tidak pernah melakukan semua yang dituduhkan itu, Gusti Ratu. Kamu membantahmu. bohong di hadapan Ratu Simawulo. Ampun Gusti Ratu. Apa yang kamu lakukan kemarin? Kamu telah mengamuk dengan pedangmu dan membabat apa saja yang ada di sekeliling kami. Hamba berlatih ilmu tauratan di kubur Alsam, milik nenek hamba Gusti Ratu. Itu daerah perburuanku. Dan kamu Sudah membunuh menjaga emas Milik kerajaan Hamba tidak membunuh menjaga Gusti Memang pedang hamba menyambut leher seekor putih Sampai putus jangan ku Mengalahkan Gora Rupa, kamu akan kubebaskan kembali pulang ke dalam jasad tuadaku. Tapi kalau kamu kalah, maka kamu akan kujadikan budakku di sini selamanya. Dan jasadmu akan kosong tanpa pikiran dan puasanku. Meski semua ilmu kanuragan telah saya keluarkan, tapi seolah saya tidak memiliki kekuatan seperti biasanya ketika saya bertahan. Mungkin karena yang tertaruh itu hanya jasad halus saya, sementara kekuatan sesungguhnya ada pada jasad badan saya. Sang Ratu masih tetap merayu saya untuk tinggal di kenatonnya. Tapi ada bisikan biskankah, menyuruh saya pun. Uh, kalau putri-putrinya cantik, kenapa mampu menolak? <susuk> Begini. <sukup> <sukup> kalau makhluk halus seperti itu, bisa menjadi apa saja. Sesuai dengan pikiran kita. Mereka bisa menjadi cantik seperti bidadari kalau pikiran kita digoda nafsu dirahi. Tapi mereka bisa menjadi makhluk yang menakutkan kalau kita dicipta merasa takut. Kamu masih tetap pada pendirianmu, Rangrut? Tidak menginginkan kehidupan gemerlap di negeriku? Begini, Gusti. Hamba lebih mencintai kehidupan di dunia hamba, Gusti biarpun hanya memiliki gubuk dan makan ala kadarnya Gusti hamba menagih janji Gusti Kamu akan melihat jalan yang panjang. Masuklah. Dan itu merupakan hadiah dari. Kamu bisa sewaktu-waktu mendatangi alam halus manapun. Nah. Oh, terima kasih Gusti. Tiba-tiba tubuh saya seperti tersatu. Kemudian masuk ke dalam lubang batu, Tubuh saya melayang-melayang dan menguruhi sangat dalam perubahan. Sampai tiba-tiba. dan ayahmu pernah melihat waktu saya menolong seorang gadis yang kehilangan sukuannya gadis itu hampir menjadi. Sudah terlalu lama saya melakukan pekerjaan ini semua. Dan saya ingin membalas jasa kebaikan orang tua. Dia pernah menyelamatkan nyawa saya. Waktu terkena pukulan tenaga dalam dari puluh Juali kamu mau menuju alam khusus. Antara aku baca, utma dipanggil pulang, utma yang barat tanpa anak. antara Masuklah. Bagaimana Nia? Saya akan coba mencari Sukma Gusti Prabu. Saya sudah mendapatkan jalan menuju alam alus Gusti Prabu. Ada apa Gusti? Duduklah. Ada apa Gusti? Ya, tadi malam ada seorang dukun kedam Sukma berusaha mencari Sukma Gusti Prabu. Tapi... Dia meninggal? Iya. Lehernya seperti tercekik oleh tangan yang mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Demikian juga pembantunya, Liwang. Gusti, bagaimanapun, saya akan tetap melakukannya. Saya khawatir, kalau lebih lama lagi sukma Gusti Prabu terpisah dengan jasad padatnya, maka akan sulit sukma itu untuk kembali pulang. dari angkolusnya hei aku yang menjaga ketawanan Tuhan baru muda kami ini mesti benar iya yeah. beliau adalah yang berusia yang baik hei ada apa kamu kesini siapa yang menjaga tawanan kita lancang kamu ampun Tuhan ada orang lain yang datang dan menyerang kami kurang aja mereka berhasil Membunuh beberapa orang, kawan-kawan kami, Tuhan hmm. Cepat, istirahat Gunakan seluruh aja yang tidak sel semua minyak rasa-rasa, ayo. Kalau hamba sudah berhasil, kalau masuk, mesti cepat bukan tubuh hamba. Itar cepat tegak.